pakai masker pakai masker Halo, sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kali ini abah mungkin harus menanggalkan peci kesayangan abah ini, karena kali ini abah harus pakai yang lebih aman seperti ini. Jadi abah mau keluar, mau nggak mau di tengah PSBB Garut hari pertama ini, karena laptop abah udah tiga hari error, nggak bisa edit, nggak bisa upload. jadi abah mau nggak mau kembali. Tapi tetap ya kita harus taati juga protokol yang sudah ditetapkan sama pemerintah ataupun pihak berwenang. Jadi kalau kita yang memang terpaksa harus keluar di tengah pandemi Corona tengah PSBB seperti sekarang ini di Garut juga khususnya, misalkan untuk pengendara sepeda motor itu setidaknya menggunakan dua atribut wajib, oke ini ya kita pakai masker dan juga pakai sarung tangan jadi abah juga tetap pakai ini masker masker kain biar aman dan juga kita pakai sarung jangan terakhir nanti kita pakai selam oke okay. dan kita siap berangkat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 pakai masker ya, pakai masker ya. saya pulang tawening di rumah dan hal yang paling pengen apa lakukan pertama kali di baris ini adalah stick a bed mandilah Assalamualaikum iya Alhamdulillah laptopnya sudah kembali normal udah sembuh lagi dan apa bisa edit tadi video lagi, bisa upload-upload video lagi, bisa kerja lagi. Dan sekarang saatnya abah untuk kembali mengenakan pecil gendaris ini. Dan sekarang saatnya untuk... Halo, sahabat dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.